Hai guys, kita sekarang mau bertanding bola. Di di masjid bedoy. Lepangnya, lapangan seperti di luhur. Oh, kabut ya bang ya? Ya, Jadi, kabut kabutan Kabut-kabutan, halimun apa kabut ini? Kalau bang halimun ini kabut, halimun. Oh halimun. Cahil di bawah itu kabut, tapi <tuk> inilah suasana. Oh, ini ini pemainnya ya? ya? Dengan bapak siapa ini? Bapak ojak. Ojak. <tuk> ojak apa ini? pemain yang di RCTI itu ya? iya, iya, itu mirip-mirip iya. oh, <laughs> mirip ya sama persisnya, 11-12 atur numpuk aja, jinjak, woy atur numpuk dulu, ayo itu, siapa ini? ini, ini kaptennya? Namanya. kapten Baco. iya, yeah. woy ini dari Madura bajinya oh, ya. aslinya dari mana? dari Madura, om dari Madura, ayo ayo, lho mbak mana, Liv? ini nih, ini, ini langsung dari apa nih? luar oh, angkos, yeah. <laughs> ini pemainnya pemain gelandang depan oh, gelandang depan kayaknya bisa terus ini apa? kalau oh, lagi, suasanya lagi halimun saya nyobu dari halimun apa? oke, terima kasih pak apa? <laughs> <laughs> ih, hey, belum semuanya ini bang? Oh, belum semuanya, itu cuma rakan-rakan itu uh, iya, iya, kesana-kesana terkenalkan, <laughs> berkenalkan terkenalkan, namanya oh, bacaan ya, kalau ini terbaik dari... halo oh ya Cilegon, Cilegon ya. Ya, ya, nah. ya ini bagus sekali ya. ini Kapitan Depos ini Ya ini, ini <laughs> dia pula malu-malu kucing ya. nah, Wah, ini yang ini. Kalau, ini kalau yang ini hai ayo, dia mau ya kan lah, mereka harga tinggi. iya, ini. tuh. ya,